sama dokter yang di rumah saya bener juga kalau ketampol ya mantan seleng itu kan? jenis-jenis musiknya kayak seleng bon bon kisop lah. aku baru sadar aku warah si tumpin, wah bukan cipas ini ya. cipas, mah aneh waras mau, gila mau white mode udah gak waras aja gak apa-apa eh waras aja gak apa-apa gak warasnya buat hidung lain bye, -bye.